Oke, okay, kita mulai. mulai uh, latihan rapat, ibu. Sekarang rapat, tiga. Dan uh, oh, dengan kepala, dari depan ke atas, ke belakang. Depan, atas, belakang jadi seperti lehernya dimanjurin, pan atas, batang. pan sebagainya termasuk ada kepala aja, ada kepala leher seperti dimanjurin seperti leher angsani, jangan terlalu cepat. tapi juga nggak pakai terlalu jauh itu mainnya ya, <tuk> nah, ya dari, nah, dari Uh. balikan yang tadi ya uh. Uh. Uh. Uh. Wow. Tiga. Ya. Sekarang ke samping. Buat lingkaran dengan dagu ke samping. Yang kanan. Tan -tan. kanan. Dua. Tiga, Tiga Empat Tiga lagi lima, enam, balik jangan arah balik depan kiri saluran kanan, Jangan noleh ya, tidak usah noleh, tapi gua ininya aja, dagunya aja yang putar seperti kita bikin huruf O, dua dagunya kita bikin huruf O, tiga jadi semua syaraf-syaraf di sini dilonggarkan empat, cara leher leher. Main, yeah. main, yeah. main handphone itu dilempir nah. satu, empat, tiga, empat, Okay. sekarang udah balikan ya tapi ya. ya sekarang tangan puter pundak-pundaknya, pundak. Belakang. tiga, empat. Los. balikannya. Satu. Empat empat lima ja, enam kali enam deh dua tiga empat nah oke sekarang tutup berapa derajanya lagi naik turun naik turun naik turun Naik, turun, terus Naik, turun, naik, turun Tiga, empat, lima, enam Satu Tiga, empat, lima, enam Satu Dua ya. Tiga tiga, lima, Nah, sekarang buka lagi ke kanan ke kiri. Jadi, naik terus, harus begini ya, Dan, naik itu naik, naik turun, tidak belakang, diri sendiri. Ini kan hanya lurus, hanya pindah 3. Nah, ini ya diputar ke belakang. Satu, dua, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, Satu, tiga, tiga, ya, tiga, hitung 1 4 dua kali lagi satu kali lagi satu dua tiga empat ya, biasanya enam kali dua kalau mau ajak sekarang kaki kanan ke depan sedikit ke depan sedikit. sedikit kalau ya. yang mudah, mah lurus aja apa tangan di atas satu oh, pinggir ya. dua ke kanan ya tiga 5 lima satu terus ya empat lima terus lagi jauh Kaki kiri di depan, sekarang. Kaki kiri agak di depan supaya seimbang ya. Supaya tidak jatuh. Ya, mulai. Satu. Empat. Satu. Empat, satu empat, terus. Empat, terus empat, sekali putra. Empat. Empat kam yeah. regliska yeah. yeah. yeah. belakang sini ya, yang agak masuk ke dalam, bukan di pantat, bukan di bawah, tapi yang di tengah sini, yang garis celana biasanya itu. Okay. So. Oke, okay. sekarang kita buka kaki, tangan di depan, kemudian seperti orang mau vo, <laughs> seperti orang mau vo, kakinya di depan, harus sakit sedikit aja, nggak terlalu banyak. Kamu maju seperti ini ya, di belakang. Ini tangan, dan ada yang Jadi supaya tidak berat, intinya seperti orang, ada yang naikin ke atas. Terus, kali lagi, oke, okay. dan kaki ditutup rapat. Tepuk, ambil tisu, ambil tisu, ambil tisu. na cincin, seolah ambil yang tinggi sekali. Tangannya naik ke atas, ambil cincin. Ini ini bagus betul, buat juga buat kaki dan badan juga. Ya. Terus satu kali lagi. Satu kali lagi. Oke. Okay. Tangan ke depan, pukul bagian bawah perut kara selangkangan sih ya, ini banyak pembeluk besar hmm. Era sipir, Ini Era besar hmm. Biar lancar. kamu masukin satu-satu dari keliling, ambil cincin, buang nafas, tarik. yeah Ya, kalau nah, oke, pukul-pukul dada, kaya kongsi, kongsi, kongsi, kongsi, kongsi, kongsi, kongsi, kongsi, kongsi, kongsi, Oke, okay. sekarang tangan kembali gripitin, kalau di IT ya selalu begini, isi C dan isi C ya. Ini yang bayangin, dibayangin isi C. Terus kemudian ruku di bawah pusar dan di belakang tulang 4 and 5. No 4 and 5. Itu 1 2 3 4. Oke. Sekarang tangan dipindikan. Jalan pencernaan yang lancar. belum bisa siapa tadi Pak Wah. belum Ya, si. Bali. ya, Sampai berdoa ya. pun siapa pun siapa pun siapa hanya isi c, terus taruh di ginjal, tekan, tekan di ginjal. Satu, dua, tiga, empat, lima, isi ginjal dengan c, enam, satu, dua, tiga. Empat, lima, enam. Sekarang kami rapat tutup. tangan dikepalkan. Di belakang, tarik ke bawah. Satu, hmm. tarik ke bawah. Sampai... Ya. Nah, itu, jangan pakai urusan, pangannya atas Ya, bagus Tarik Ya, tarik turun Ya, ke atas bagus, bagus, bagus, bagus. bagus. Iya, Oke, sekarang tangan di atas, tarik seperti ada yang narik tangan kita ke atas satu. Enggak, enggak usah cinjat, jangan cincir. Satu, tarik ke atas. Dua, sambil lepas nafas dan tarik nafas ya, tiga, empat, lima, ya tangannya lurus ke atas sampai kena kuping, sampai menyentuh kuping, terus tarik terus, merasa stretching ya, merasa stretching. Oke, sekarang kami tidak ada. Terus begitu kita kembali lagi, kepala lagi satu, ini tadi masukkan. Ke oh. Kempu, okay. jangan nah, mulai dari tangan kiri ya perna kanan arah balik. ke atas datang okay. ke atas Sekali lagi terus kemudian seperti lonceng bangunan kiri ini kok kayaknya rata -rata. Ini. depan buka tetap ke depan buka tetap ke depan pandangan tetap ke depan oke okay. sekarang tangan direntangkan ke samping Naikkan, turun, naik. Turun, naik. Bahunya ya. Bahunya naik, turun. Ini ngikutin aja. Ini lemesin. Ini lemesin. Bukan ikutan. Bukan Nah ini agak lamban, naik turun, naik turun, jadi bukan diputar, tapi naik turun, naik turun. Terus, naik turun, naik turun. Oke, okay. sekarang tangan di atas dan putar pinggang. Putar pinggang. Kirabel. Kirabel, putar pinggang. Terus arah balik. Udah, sekarang turun ke Kalau bisa ciol bagus kalau nggak. bisa pelan-pelan. Kalau bisa cuyuk, bagus. Oh. Kalau bisa pelan-pelan aja yang pelan makan lagi IEP terus kali lagi terus Oke, sekarang naik, tangan di pinggang, buka kakinya, putar, putar ke kiri, buat lingkaran putar ke kiri, satu, dua, tiga, bawah, tapi tapi jangan Tua. pakai tenaga. Tua nggak ya, boleh pakai tenaga 4, tapi satu, dua, nah, intinya kalau olahraga ini nggak boleh ngotot, nggak boleh pakai tenaga. dua, tiga, empat, lima, enam. Baik. Balik arah. Satu. Sekarang ke kanan. Dua, tiga. Yang di sini kerasa ya. Empat. Lima. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. oke. Sekarang maju. Satu, dua, tiga, empat, empat sedikit pentas kakinya dua Empat lima enam. dan atas. Tiga Buat bukan ini. Ini. buat ini apa? putar kalau cewek buat ini <laughs> oke okay, sekarang putar pinggulnya diputer twister twister, twister. ya yeah. yeah. bukan atasnya ya yang diputer. ini ya. Ping, pinggul bukan atasnya tapi nggak atas tetap pinggulnya saja nah, iya yeah. iya <laughs> yeah. jangan gini gini tinggal. Jadi kayak robot, robot, kayak robot jalan. Uh, depan. Ya, uh. depan kepala ke depan. Iya. Uh, yeah. Oke. Okay. Uh. Bukan naik, bukan ke kanan kiri, tapi <laughs> tapi putar. Kayak <laughs> Ini Nah, begini biar Biar. Biar jadi biola, Pak. Kayak eh, biola, Pak. Oke, sekarang ke depan ke belakang. Kedepan, ke depan belakang. Depan belakang. Tuh, tangannya lurus di bawah. yang tiga waktu ke depan, tangannya turun. Oh, ini ada darah tinggi. Darah tinggi, tinggi ya dokumen. Tapi ah, benar ya, sih ini saya waktu mau memeriksakan saya darah tinggi. Oke, jalankan, dan Ini olahraga ini dulu sebelum saya periksa. Pantau darahnya normal. <tiap <tap <tap> tiap Harus Memang. tiap hari dan ini yang paling bagus untuk untuk normalin darah. Oke sekarang seperti biasa ayo sebelah kiri terus Oke, sekarang kaki buka Banding sekarang, uh. ya bola Kaki Kaki buka, ya. kaki buka Lima balik kali satu dua tiga lima ya oke okay. ya oh kayak ya. mau jalan kayak gitu ya kan kayak... ya bukan ini ya bukan tangan yang atas dinaikin tapi bahunya yang bawah ikutin aja satu yang tangan di bawah 4. itu tidak terlihat tiga jadi buat lingkaran dari bahu ya ke belakang empat ya membuat lingkaran dua empat satu bagus terus Tiga. Pegel ya. Rasanya simpah pegel. Oke. Oke. Yang ini. Di putar aja tangannya. Begini, jadi ini yang di, di, dipukulkan. Ini kak telapaknya, pukulkan yang di samping sisi sifat sifat ini. Terus yang di sebelah sini. Nah, nah, nah. Berkat berkat, berkat berkat ya berkat, berkat, berkat. pasti ini, Pas ini. oke okay. Induktif apa gitu? gitu. Iya. nafas nafas nafas masih terus ya, oke terus sekarang ke telinga, top top kosol di telinga, ini telinga juga ada siaran, siaran supaya nah, cuma kan juga ada di sini, kasih imbangan, tarik tarik di pinggir di bawah sini. lurus Banyak di sini syarat sehat. Terima kasih Bu Vivi. Hari ini ada coach baru. Yeah.